Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel Afika Lateka Hari ini saya akan menceritakan Tentang masa kecil saya Tapi sebelum lanjut Wajib like, comment, share, dan subscribe Karena subscribe itu gratis loh teman-teman kita lanjut eh lupa satu hal Nah sebelum kita lanjut aku akan aku akan menunjukkan foto masa kecil saya ini dia lucu kan teman-teman nah Oh iya saya lupa ayo kita lanjut ke cerita masa kecil saya. Karena habis pegang sabun Akhirnya saya jatuh deh Karena saya juga aktif Nah Ini waktu di kereta guys Jadi Aku itu Lagi bermain di kereta Terus Aku jalan ke sana kemari terus kan Terus Aku jatuh ke bawah hmm. Nah terus yang satu lagi Ini yang soal kucingnya guys Jadi gini ceritanya Aku lagi makan sate Karena aku habis banget sate Nah habis itu Pas aku lagi makan ada tiba-tiba ada kucing Terus dia rampas aku ambil palanya terus makan deh oh iya aku lupa lagi satu cerita jadi waktu aku satu tahun aku dibotakin sama mama aku terus dipanggil jalan-jalan deh ke Mantos. abis itu aku main kereta-kereta Karena hujan, jalannya licin aku jatuh di selokan pak eh terus karena aku gengsi aku ditanyain sama mama adek kamu jatuh di selokannya terus aku bilang oh, enggak, aku enggak ngaku terus abis itu Aku ketahuan jatuh diselokan, aku nangis, gara-gara diketawain. <laughs> Oke, okay. jangan skip videonya ya teman-teman. Lanjut ke cerita ya teman-teman. Jadi. Lagi ditinggal mamaku Sama nenek muda Nenek muda itu Kakak mamaku Terus Yang paling lucu Aku Karena rewel banget Masih kecil Kan aku ditinggal Terus aku Aku pas mau tidur Nenek mudaku Buju aku ujuk aku begitu terus Aku pegang nenen Nenen Nenek muda aku deh Tapi maaf ya guys Oh iya maaf ya guys Atas cerita yang tadi itu Nah aku mau tanya Satu hal gimana Cerita Kalian pas masih Kecil jadi, serukan sampai jumpa.